tanya kang ini wah super ini oh, ini, ini. ayo satu lagi Ayu, lagi ayo naik ayo naik tarik itu satu yang bawah -bawa, yang kuat bawa, itu yang kuat itu Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, kasih <laughs> yang anak tomang coba lagi dan bawah Apakah -apa, nak? Nah ini anakmu akan -anak. iya, berjalan Sudah mulai naik lagi Nginjem mata Nginjem lagi ah, wah. Wah. Nah, hari ini ya kan <misterius> Jangan yang <wished> <Bernardino> <Elori> <mart> <into> Lagi. <Frozen> <märningar> Ayo kita. Ayo udah ini jagunya langsung gini di lagi di atas ayo naik lagi ayo terus aduh jadi ya bawah itu mulai tengah itu terus ayo naik disusun seperti tangga ayo terus terus ayo aduh ayo Lagu lagi, lagi, baru ini dah diri ini, ayo. Naik terus ayo Ini senang Ayo, Ayo aduh, airnya siapa sih nanti? usah dong, kasihan lu. Nah ini harus terus di yang di bawah terus terus ayo aduh. tuh aduh. Yang tengah malang terkuat si Andi, Andi tuh aduh. Cakup malam hari malang net boy. Badannya uh, kecil. <laughs> Ayo, semangat Semangat, semangat Semangat Kita coba Wah ya. Coba, ayo, terus Terus, ayo Magni, selesai Oleh, makni kita Nanti, Tahan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri pelukan kanan kiri dia Thank <laughs> you. Bapak nah biar hilang, ini, orang ini ini musuhnya orang ini. Nah, ini, terus Aduh sudah melihat apa itu, Ayah, aduh, taruh, terus terus terus ya, eh dibantu dari suara di komplek Oke pegang tangan ini Terima kasih telah bantatnya Bang Hanito. Wah. <laughs> yang di tengah ya <Co> -ce <ketan> oh, bisa ya. oh, oh, cepat oh, ya I have kinjo <San> asyik <San> Kopone, jangan dijangan, lagi ya Bang jangan motor jangan jangan